serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslie dan Bilar tentunya Baiklah berhasil untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Memang kita nggak bisa fon banget ya dengan tentunya suara Baby L yang ketika manggil pop makin jelas banget Abang Fatih, Masya Allah banget ya selalu dirindukan oleh semua orang dan dibikin salvage juga bersahabat dengan koleksi jam tangannya seorang Rizky pilar Begitu banyak keluarnya persahabat yang berita-berita yang mengatakan bahwa Bapak Bilar itu bangkrut, tapi nyatanya tidak seperti itu. Kita lihat aja koleksi jam tangannya. Ini kalau dijumlahkan bisa miliaran rupiah persahabatnya. Wow. Mudah-mudahan pokoknya Leslar selalu Diberikan kelancaran segala apapun urusannya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Doakan yang terbaik untuk kita semuanya juga Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Begitu banyak juga persahabat tentu komentar yang diberikan oleh para fans diantaranya dari akun Instagram hartini.ni 549 Jamnya mehong semua tuh katanya tuh, wow, Masya Allah, ada juga tanggapan lain dari Shaina2022 Lagi ngecek ya bang, ditandain ntar abang gede bakal dipakai tuh jam sama abang katanya tuh, Masya Allah, ini punya abang semua kata abang L Luar biasa koleksi jam tangannya Papa B Ini harganya mahal Luar biasa Kemudian juga selanjutnya persahabat Ini ada momen yang sangat bikin kita ketawa ngakak persahabat Dengan melihat Lesti Rizky Bilar Tentunya menyuguhkan kekiutan kegesrekannya Ini momen saat live semalam persahabat ya. Ada aja tingkah laku dari seorang Rizky Bilar Kita lihat aja nih persahabat ya. Ini saat live lo Emang Leslar selalu gesrek. Leslar selalu membuat Ngakak bahagia penontonnya Aduh Masya Allah banget tuh kelakuan Papa B <laughs> Ada aja Aksi lucunya, aksi gesreknya, Persahabatnya komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Dian Sri Kandi Villa Masya Allah dua gesrek ini Kalau udah kumat bikin kita nyengir nyingir Sendiri, aduh ada juga tanggapan lain dari akun Leslar support2 mengatakan capek banget Please kenapa mereka serandom ini ya Allah Aduh Masya Allah banget ya doakan Mudah-mudahan Leslar jodoh sampai janahnya Allah ya Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya juga prasahabat kita simak nih Momen yang sangat membuat kita juga pasti ketawa ngakak banget ya Memang idola kesenangan kita lagi jualan produk sampai anak aja dibawa-bawa nih persahabat ya. Sampai rebutan anak itu anak siapa Abang L Abang El kan anak papa bunda kata, itu Masya Allah. Ada aja tentunya membuat kita selalu bahagia. Kelakuannya, kegesrekannya, aduh Masya Allah banget persahabat ya. Ada aja tingkah laku yang selalu gesrek, yang selalu... Bikin happy semua orang. Inilah hasilnya, selalu ya. Beda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu rukun, bahagia, bersahabat. Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk Lesti Rizky Pilar. Kemudian, juga selanjutnya kita lihat prasabat, ya Saat live juga begitu banyak komentar-komentar negatif bersahabat ya. Di antara sini ada komentar dari salah satu akun. Nama akunya Cici 82 persahabat disitu berkomentar tidak baik, kok ngemis gift udah sepi job ya? Masa Lestar? ini dibilang sepi job persahabat. Ada jawaban dari lesser lovers. Kayaknya hidupnya kaku banget sih ini. WKWK -WK sampai kayak gitu parah banget katanya tuh. Emang ada aja persahabat ya? Padahal bulan puasa, bulan suci Ramadhan masih ada komentar-komentar jelek persahabat terhadap Leslar. Na'udzubillah, persahabat, ya, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang yang tidak baik. Amin. Dan tentunya, persahabat, ya jangan lupa juga ya, idola kesayangan kita akan live kembali di hari Selasa nanti, persahabat, karena rutinitas Leslar itu seminggunya dua kali akan live di TikTok. Doakan saja, mudah-mudahan mereka sehat dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya berikutnya juga persahabat ya ada permintaan maaf dari salah satu peramal persahabat yang sudah tentunya memfitnah Lesnar terutama di sini minta maaf langsung di media persahabatnya seharusnya sih minta maafnya langsung ke orangnya bukan di media persahabat ya kita lihat postingan ini diunggah kembali oleh aku Leslar bangkit Singapura wkwk WK, gini aja lo ingat ini bulan Ramadan kemarin-kemarin kemana aja minta maaf kok keluar-keluar di media, minta maaf tuh langsung ke leslar, tuh persahabat ini caption yang ditulis di unggahan ini banyak komentar-komentar juga yang diberikan Di diantaranya dari akun 1933, lo sekarang bilang sadar diri, kemarin-kemarin fitnah segitu kejamnya ke adek adik gua. lo sadar gak fitnahan yang lo lontarkan itu mbakku yang tuh persahabat, sadar gak nih orang ini dan tentunya dia sudah minta maaf lewat media Bukan ke Leslar, Persabe. Ada juga tanggapan komentar dari kucingku 886 Leslar menyatakan, Leslar itu berhati emas Jangan seenaknya mentang-mentang idola kita baik Diam aja, gak pernah balas Tapi tolonglah para markonah Jangan suka bikin fitnah Jaga jari dan lisan kalau benar merasa bersalah langsung ke orangnya minta maaf. Sedangkan kalau kita tidak dimaafkan sama orangnya, allah juga tidak akan menerima ampunannya. Itu persahabat ya. Jadi untuk yang suka memfitnah, yuk sama-sama persahabat ya. Kalian harus minta maaf langsung ke lesti dan reski bilal. Jangan minta maaf di media, karena itu tidak berpengaruh persahabat ya. Tidak berpengaruh sebelum lesti reski bilal memaafkan. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lestler dan kita semuanya semoga selalu dilindungi dari orang yang tidak baik. Dan tentunya para itu juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar, serta BBL, sekeluarga pastinya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.